World, yeah. nah, nanti di kan yeah. oh, sana sudah nyiapin Blue Tower, Blue Hospital. nanti yang penting kan MPD, Pak Wali sudah siapin. nanti gotong royong saya di pemprov bangun pondasi Nanti Pak Menteri BUMN, Jokowi bangun juga. Komplit aja nih, gitu? Yeah. Kota, kabupaten, provinsi, sampai. jadi pekatasan Ini pekatasan? Pak. Oh iya, iya. Nah sih bergal. Jadi Jumatannya, kita di mana? Kita di sini. Ini yang kota. Yang satu setengah kilo satu koma puluh. Yang ini. mana gantungnya ini terlalu skater. di sini ada tps 3 tiga. TPS-nya original di sini, Oke. Jadi dulu, dulu pertama dibutuhkan gantung, berubah menjadi Jumatan Balai. Terus gantung? Iya, jadi ini ngerjain kita langsung. nah ini, karena dua kabupaten kan harus berembuk MOI berembuk gitu ini kota yang berikan kabupaten jadi ini Goworono ya saya sudah bebaskan yang kita kabupaten itu hampir 2,5 kilo oh, itu okay. jalur tembus dari Bandungan sampai Widuzari kita sudah clear ya teman, -teman ini, ini, ini. abutnya sudah kan ya. sudah sudah oke, oh, terus? Nah, ini. tahun ini ini 2024, 2024 kekerjaan kekerjaan terus ini sore apa ya? Buuisi, <malas> <mIR> jadi A, nah, okay? well, saruhnya, ya? ya, ini lagi tarik, ini agak jauh pak, jadi kalau mau ke anak-anak ini agak jauh yang di dekat apa ini ya, nah, itu kan? agak, agak agak jauh, maka ini menjadi alternatif. Terus kami sepanjang dua 2,5 km itu dari seberang ini sudah kita bebaskan lah ya beberapa tahun yang lalu. Terus nanti ada saluran sampah, ada rencana juga, ada universitas, umpindar juga di Itu yang, itu jalan itu ya? Itu sudah kita, iya, 9 meter dari standarnya tujuh Ya, kanan kirinya cinggir, kan selokat iya iya jadi, iya. jadi itu ke dalamnya nah, nah, ini dalamnya siapa ya? warung warung-warung warung? warung, warung. warung. warung. sampean mas Karo ya ha. Oke Itu dulu. Apa milih Milih. banyak. Aman, aman. apa jenengan? Wanita, jangan minum ini belum pergi. Oh iya, iya. Jangan tenang, jangan ini Oh iya, iya. iya, Teh harpi yang ke manga, <laughs> Turahan hari raya Turahan, turahan hari raya ya tembak. Ini itu Oh, anu milyan pribadi? Oh, Nampung si Dinedro Ini, ini? Itu, itu nah loh.. jadi ada juga sudah sudah Ini di tahun ini Pak? kalau sini kulon progo dan wetan progo kasih, ini selanjutnya progo, ini jadi kulon progo itu banyak yang kerja di kota Madona Oh, ini yang Di dok, Pak Amir mau mancing? Di paling <tuk tangan> budget minimal besok leh tiga <tangan> ribu nopo? Iya, campur campur nih, campur campur, campur. ah jendron foto Pak ya sini, sini, sini foto nente foto nente ini keputaranin jenengan di gendron ini keputaranin jenengan yeh yeh Pak si tak tika nih, seapa sih, gendron seapa sih, jalan hahaha ini keputaranin lu lagi jenengan iya amur pinton setengah tahun Nomor pinton Nomor amur kali, ini saya mengageng di sini ya Sampun, pak. Kaki apa? Susu susu susu susu susu Implan. Implan. susu susu susu susu susu gue peter ya ini dicampur oh, banyak ini jadi ini dibangun tahun tahun 1989 89? Yeah. Oh. yang bangun almarhum bapak saya. Oh, bener Ya, kemarin ke loh, ini punya pribadi. Ya ini punya kita. Tahun 89, yeah. gawe Bapak Jenner enggak jembatan itu. Kayak ah, dulunya pakai, pakai, oh, pakai ya. jembatan. Oke. Ya. Nah, ya, terus, ya. Nah, terus jenang pakai ada kegiatan terus almarhum bapak saya itu punya inisiatif untuk membantu uh, wilayah Rejo Sari untuk menuju ke kota. Karena nggak ada jembatannya. Hmm. Pak nang, bapak ini almarhum Bapak Sutepo. Pak Cipto, ya, Loh, masalah, Pak pantopo ini. <guluh> saya Pantopo. Oh, ini Pantopo. Pantopo Cipto. Berarti Pak Cipto anak. punya anak Pantopo. pantopo itu pantopo itu Loh, bapak berarti kan? Pantopo. Pantopo itu. Pantopo itu. Loh, berarti kan itu. Pak Cipto itu bapaknya Pantopo, Pak. Cipto iya. itu Pantopo. pertanyaannya setuju nggak sih Pak Cipto di demi Pak tiga Dulu masih semen itu dulu. rupiah rupiah, itu ini <musik> <some pubis>. <SARAH>. <snapsbows> memang dulu bapak saya bikin jembatan ini murid dari uh sendiri sama uh, keluarga. entah oh. ngerti mungkin kalau ada catatan, Pak bapak <Sanitaran> Jadi terus berani, terus ya. hai, nah, terus terus hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, orang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, pertolongan untuk oh. apa, apa? hai, nah, banyak misal, orang hai, hai, hai, daripada nggak ada hai, pok paling tahun itu kan melu hanyut yang itu seperti ini. Lanjut. iya kalau itu kan. Kalau diatur buka seluruh portal kalau kalau Kalau kan buka tutup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 Bagaimana perjuangan ini di BN. ada sejarahnya Bapak yang beli Ya, ya. memang dulu ini saya hmm. meneruskan perjuangan Amar Bapak saya itu Sejarahnya banyak sekali, bintangannya juga banyak sekali Oh rintangnya? Ya banyak yang, ya gendara bintang penasaran apa contohnya? ya ada yang nggak suka ada ya ada segala macam rasanya merasa di berarti jiwa, ah, <c calculation> ya ya rasa ada ya belum ini jembatannya dibangun apa ora Yo bangun rasa melerok ini kota bang ya, yang harapan besarnya dari Solo ya cocok tuh. <gulis> <gulis> Bupati di sana yeah. nah, yeah. sudah nyiapin road towo road hop nanti Tapi yang kota kan lebih pede, wali sudah terjati. Tapi gotong royong saya di pemprov bangun pondasi. nanti Pak Menteri Buprn Jokowi bangun sini. Komplet aja nih, gitu lah. kabupaten, provinsi, desa, sedangkan acara. Amin. Sudah, sudah. Panem. Jadi ini ada kontribusi dari pemkot, ada kontribusi dari kabupaten, ya. Kabupaten berapa? Hampir berapa kilo? Ah kilo. Itu sudah selesai ya? Tidak selesai. Tidak selesai. Tidak selesai. Dasar. Tidak sampai depan itu aja gitu. Dari depan. Nanti provinsi yang bangun konstruksi bawahnya, pusat yang bangun konstruksi di ya, ya. atasnya. Sehingga oh. kita oh. antara yang kota dengan matak bisa masuk. Jadi ada Wetan Progo dan Kulon Progo. Jadi <ganti> semuanya bisa berjalan. Ya. Nah, Kalau kita kayak gini diberkat-berkat gini juga medeni ya. ini. bahaya kan? ya. Makanya dari itu saya dari tiap pengelola itu minta untuk segera Nah, kalau memang bangunan itu masih lama asal minta paham untuk renovasi. ya masih tapi kalau masih apa? lama tapi kalau masih dekat ya monggo dibangun setempatnya. tempatnya masih lama sama masih dekat di bentuk kalau sudah dekat ya mungkin <tuh> ada harapan Pak nah, ya, ya bagus nanti transportasinya pasti bagus jadi kan hanya bisa dilalui jalan kaki, benda motor, gitu kan nanti ya kita akan bisa dilengkapi kendaraan besar kan tujuh meter ya, tapi kan tujuh meter pasti kan di sebelah sana nanti akan ada tempat pembuangan sampah ya sampah bisa sana regional sehingga ya, ini pasti akan menjadi jalur yang agaknya cukup padat. dan ternyata dalam sejarahnya kan, asman kabai, pak zipko, pak zipko itu ternyata dulu karena keperhatian terhadap dua masyarakat yang selalu saja main kita selalu setiap tahun ada yang mencerahkan, maka dibuat ini. Tentu ini bisa kita kasih penghargaan. Kalau perlu nanti namanya dikasih jembatan Pak Cinto. iya karena beliau yang pertama merintis. Nah ini putranya yang sampai sekarang masih menolong kita. Melihat partisi Pak seperti yang sangat luar biasa. Ya, mulai, Iya, iya, iya. Iya, pak.